Aku nggak. Si bagus sama gak ada uranus. Tiga kali, oh, nawang no. ini, ini yang ketiga kalinya sudah <laughs> <laughs> ini. Gak tau beresin no da uranusnya nancin. <laughs> Derut ini sakit juga ya. Ultimnya nyantai aja. lah. Oh, Aku. Okay sama, sama yang ya, tadi ini cuma ditukar ini. ya. Wow, <tuk> coba Ya The enemy is picking. Nah, ya. Ya, mantap. Ayabusa Ayabusa Kasih di bagiannya. Pak itu bisa. berani keluar keluar bosku. Masih kayak gitu Kasian tahu itu. Ya Iya kasihan dong dia sakitnya masih. sih. aku ajak Tidak. And, faster. <laughs> Speed, precision, and strength. Untung <laughs> aku keep up the rhythm honey <laughs> To be or not okay. to be di yeah, atas drink Kamu Our turret aku kamu? Keliling mulai tadi. Oh, <tört> <resurrected> Oh, <Zoom>. oh, <timent> Could do? Well. One strike, one kill. An ally has been it? slain. Open. saya agak anjing gua ya. Gak diulat ya. bisa. bisa, saya. anjing. kamu di atas, keluar. Sudah ultinya tuh ya? Bang anjing deh. Really. So, so, so. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> berisikan lainnya aja. Tim Keep up the rhythm. Yeah. retreats double kills as ally has been slain Initial, <A> and faster request backup. up horde Dekat lagi, di Selamat dekat, ini nyampe tiga kali, Kala. dua kali ketemu, cyber tiga kali ketemu, randu sanjing. tahu ngapain si anjing juga oh malam di pulang di